Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, good morning my students How are you today? Oke, okay, good Welcome back to my channel Welcome back to my English class Hari ini, Bu Nuris akan membahas tentang KD4 Yaitu descriptive Text tetapi, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu Describing People. Apa itu Describing People? Ada yang sudah tahu? Oke, okay. yaitu kita akan belajar tentang bagaimana menggambarkan seseorang berdasarkan ciri-ciri fisiknya atau berdasarkan physical appearance-nya saja dulu. Oke, okay. Kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui supaya kita bisa menggambarkan physical appearance atau ciri-ciri fisik seseorang dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar? Oke, okay. Yang kita butuhkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ciri fisik seseorang, kita membutuhkan adjective atau kata sifat, oke? Okay. kita membutuhkan adjektif atau kata sifat, oke? Okay. Oke, okay, here I have so many pictures. di sini puluris punya banyak gambar. I will choose one. saya akan pilih satu, oke? Okay. He is quite popular, right? cukup terkenal. Rafi Ahmad. Oke, okay. berdasarkan gambar ini, coba kita temukan kira-kira kata sifat apa sih yang menggambarkan ciri fisik dari seorang Raffi Ahmad? Bagaimana kalau handsome? Kata sifat handsome artinya tampan. Okay. Kita sudah menemukan satu adjektif atau satu kata sifat yaitu handsome untuk menggambarkan seorang Raffi Ahmad. Oke. Kemudian satu lagi. Bagaimana kalau tall? Artinya tinggi. Tall juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ciri fisik dari seseorang atau di sini yaitu Raffi Ahmad. Dari dua kata sifat yang sudah kita temukan, yaitu handsome tampan, yaitu dan juga tall yang artinya tinggi, kita bisa membuat kalimat sederhana untuk menggambarkan ciri-ciri fisik seorang Raffi Ahmad. Oke, dari kata handsome bisa kita buat kalimat menjadi Raffi is handsome, artinya Raffi oke. Okay. Dan juga kata sifat yang satunya lagi yang sudah kita temukan yaitu tall Bisa kita buat menjadi kalimat sederhana Misalnya, Raffi is tall Atau bisa kita ganti menjadi he is tall Dia tinggi Oke, okay. I have one more picture saya punya satu lagi gambar. Oke, okay, how about this one? Jadi gambar perempuan ini, coba temukan dua adjective atau dua kata sifat yang menggambarkan ciri fisik dari perempuan yang ada di sini. Bagaimana kalau curly? What is the meaning of curly? Apa itu artinya curly? Curly artinya Keriting Oke okay, keriting And then Satu lagi Kata sifat untuk menggambarkan perempuan ini Oke okay, misalnya black Apa itu artinya black? Hitam Oke okay. Dua kata sifat yang kita temukan Curly Dan juga black Bisa kita gunakan untuk menggambarkan Ciri fisik yang ada di gambar ini Kita buat menjadi kalimat sederhana Misalnya She has curly hair Dia mempunyai rambut keriting Atau dari kata sifat black Bisa kita buat menjadi kalimat She has black hair Oh, I'm sorry She has black eyes Dia mempunyai mata hitam Oke okay. Oke okay. Hari ini kita sudah menemukan empat kata sifat Yaitu handsome yang artinya tampan Kemudian tall yang artinya tinggi Lalu curly yang artinya keriting dan satu lagi black Dari empat saja kata sifat tadi Kita sudah bisa mendeskripsikan Ciri-ciri fisik atau physical appearance Seseorang okay. Dari sini bisa kita simpulkan Bahwa untuk menggambarkan Ciri-ciri fisik Seseorang yang kita butuhkan adalah Penggunaan adjektif atau kata sifat. Oke, okay. tapi perlu diingat bahwa kata sifat atau objektif yang kalian gunakan itu harus punya arti positif. Jangan menggunakan kata sifat atau objektif yang punya arti negatif. Contohnya, lazy artinya malas, and then ugly buruk. And then kemudian stupid artinya bodoh. Jangan digunakan yang punya arti konotasi negatif. Gunakan adjective atau kata sifat yang punya arti positif. Oke. Okay? Oke, sekarang Bu Nuris mau bertanya. Kira-kira kapan sih kita disuruh untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik atau physical appearance seseorang? Oke, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita pergi ke mall kemudian ada anak yang hilang atau anak yang lepas dari pengawasan orang tua, kemudian orang tua mencari dengan datang ke pusat informasi. Biasanya di pusat informasi yang ditanyakan ciri-ciri fisik anak tersebut Nah pertanyaannya contohnya What does he look like? menulis ulang What does he look like? Jika ada pertanyaan seperti ini artinya dia menanyakan penampilan fisik yang terlihat Oke, Bisa kita jawab contohnya kalau anaknya tinggi Kita jawab he is tall dia tinggi Menunjukkan penampilan fisik yang terlihat Oke pertanyaan lain yang sering ditanyakan Yaitu What does he like? What does he like? Kamu bandingkan dengan pertanyaan yang pertama Yang pertama ada looknya Berarti menanyakan penampilan Pertanyaan yang kedua Tidak ada looknya Hanya what does he like? Lalu pertanyaannya seperti ini menunjukkan bahwa pertanyaannya apa hobinya atau apa kegemarannya. Contohnya bisa dijawab, misal dia suka bermain sepak bola, dia menjawab dengan he likes playing football. Oke, lalu pertanyaan yang sering ditanyakan, what is he like? What is he like? Kalau ada pertanyaan, "What is he like?" menunjukkan bertanya tentang personality, kayak apa sih kelakuannya, kayak apa sih kepribadiannya. Bisa dijawab, bisa dia suka bercanda. Dijawab, "He is humorous, dia suka bercanda." Oke, dari sini, Bu Nuris mau menyimpulkan bahwa... Untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang Berarti yang paling harus kita kuasai Kita harus memiliki banyak vocabulary Terutama yang ada hubungannya dengan adjective atau kata sifat Oke okay? Itu saja penjelasan dari penulis Dan untuk penugasannya I will give you an assignment Bu Nuris akan memberikan sebuah tugas, yaitu This is our president, Mr. Joko Widodo And then please describe about Mr. Joko Widodo